pono ga Hai hai hai everybody welcome back to my channel kembali lagi di channel yang selalu memberikan info-info terupdate dan tentunya membahas juga seputar dunia slaughter nih bestie oke okay, ya uh, hari ini gue mau ngasih uh, tips dan triknya buat kalian di disini mengenai info bocoran dan juga rtp nya ya selain itu gue juga mau kasih untuk rekomendasi untuk situs slot mudah jackpot yang pastinya gacor hari ini yang bisa kalian mainkan Oke okay, mantap banget ya habis ini gue udah dapetin skater gratis sambil kita pantau-pantau di sini ya mudah-mudahan hasilnya juga gue dapetin yang mantap-mantap ya dan ya mudah-mudahan memuaskan juga Oke okay, uh, di sini uh, sebelum gue lanjutin ya pasti buat temen teman juga yang udah mampir simak-simak terus videonya jangan di skip biar ketinggalan untuk update tantar baru dari gue kali ini dan yang pastinya juga jangan lupa untuk dibantu support channel ini dengan cara klik tombol like, comment, share dan di subscribe. Oke. Okay. Dan di sini gue main di Starlight Princess bestia dengan bawa modal red receh, receh aja ya, gue bawa modal 100 ribuan aja di sini dan gue langsung start tiba tiga ribu aktif pastinya ya sayang ya. Oke. Okay. Serat dulu. Mam, mam anjir, di skip dong. Oke. Okay. nggak apa-apa ya, guys, ya. Namanya juga gratisan ya, terima aja lah. Oke. Okay. Kira-kira gue dapetin berapa nih? Nice. Oke, okay, lumayan juga lah ya, tipis-tipis aja nggak masalah nih, Besti, ya. Oke okay, dan pastinya buat teman-teman jangan lupa ya yang tadi gue bilang dibantu like, comment, share dan di subscribe. Yang pastinya juga jangan lupa untuk aktifin notifikasi loncengnya supaya channel gue semakin berkembang dan semakin maju juga ya bestie ya. Oke okay, dan uh, di sini gue lagi main di situs permen 138 dengan semboyan gajah makan permen gacor ya. Oke, okay, gue main di situs permain 138 nih. Anjir, dapetin lagi, cuy. Skater gratis Oke, okay, mudah-mudahan dapetin yang mantap-mantap ya sayang ya. Oke, okay, yang pastinya uh, situs ini tuh juga aman terpercaya dan juga sudah resmi. Jadi buat teman-teman gak usah khawatir ya. Pokoknya ini bener-bener yang rekomend banget buat teman-teman gue pasnya kalau kalian ingin bermain ya. Oke, okay? dan saran dari gue buat kalian kalau misalkan main harus. Uh, bisa mengontrol emosional kalian dalam bermain di game slot online ini ya uh, harus uh, santai aja mainnya nggak usah yang terlalu brutal dan terlalu nafsu juga nih karena kan kita di sini nggak tahu ya bakalan dapetin profit atau rugi ya namanya juga permainan pasti ada menang ada kalah juga jadi gue harap kalian juga nggak usah yang terlalu uh, beres terlalu tinggi ya, ataupun kalian terlalu serius menanggapi permainan ini ya. Jadi santai-santai aja ya. Oke, okay. pokoknya nggak usah khawatir, rezeki nggak akan kemana. Nice, lumayan nih tipis-tipis aja ya. Oke, okay. uh, di sini gue juga mau ngasih kalian pola-pola gacornya nih ya tentunya supaya kalian juga bisa dapatin profit ya semoga aja ya pola dari gue di sini bisa bawa hoki buat temen-temen gue yang lagi nonton ya dan gue juga mau ngasih untuk bocoran RTP-nya di sini yang pastinya dengan win rate paling tinggi ya biar kalian juga mudah untuk mencari game slot onlinenya lagi gacor saat ini. Jadi buat teman-teman sebelum bermain ya kalian wajib cek dulu untuk RTP-nya, karena itu juga berpengaruh banget nih buat kita ya. Kalau kita main di RTP yang tinggi ya memungkinkan kita bisa dapetin profit yang lebih tinggi lagi anjir. Gue dapetin cuan yang lumayan banget nih ya, karena selain gue main di situs slot mudah jackpot yang pastinya gacor, gue imbangin juga sama RTP-nya ya, karena di sini gue main di RTP yang kisaran 90% ke atas nih ya. Jadi buat teman-teman kalian bisa cek langsung sendiri di situs Permain138 untuk rtp nya ya Dari mulai yang terendah sampai yang tertinggi Oke okay. Lumayan-lumayan juga nih Dan pastinya buat teman-teman yang mau join bareng gue di Permain138 Kalian bisa langsung merapat aja Nanti untuk linknya gue akan taruh di kolom komentar Jadi tinggal kalian cocok- cocok -co manjal kita aja ya sayangnya Tinggal di subscribe, subscribe aja Oke, okay, good sensasional ya, mantep banget cuy. Gila, gila, gila, keren ya! Ini mah the best banget ya. Emang situs kesayangan gue yang pastinya ini juga situsnya banyak banget dicari ya. Di tahun ini, pokoknya lagi rame-ramenya juga. Jadi, gak salah gue rekomendasiin untuk situs ini ya, tentunya. Oke, okay, pokoknya kalian jangan ya sampai ketinggalan untuk info-info menariknya di sini seputar video slot gacor yang mungkin bisa membantu juga untuk dapetin cuan ya. Oke, okay. gila sih! Ini juga udah nggak sabar pengen ngetik hasil dari game kali ini ya. Tentunya di gameplay pragmatik ya, di inches ini kira-kira tembus satu juta nggak ya? Oke, okay, gaskan lagi matahari bersinar terang, anjing gas poltrot mampus nggak tuh? Petirnya mana anjing? Gak dikasih cuy! Waduh, tipis sekali. Oke okay lah ya. Akhirnya 1 juta pas nih ya. <laughs> Oke, okay, nggak apa-apa ya. Dan buat teman-teman yang lagi nonton, monggo jadikan tontonan ini sebagai hiburan-hiburan kita aja, hiburan semata dan hanya untuk ya sekedar mengisi waktu luang dan untuk menghibur diri kita kalaupun kita lagi jenuh, lagi gabut ataupun bosan ya, bingung ngapain, bolehlah ya kita hiburannya sambil nyocol-nyocol di sini ya. Dan uh, jangan pernah jadikan game ini sebagai pendapatan utama ataupun mata pencarian sehari-hari ya Pokoknya jadilah pemain bijak ya diambil positifnya dan dibuang negatifnya oke okay? Dan untuk usia 18 plus pastinya ya Buat teman-teman yang belum cukup umur atau merasa belum 18 plus jadi ya, skip aja videonya Apabila video gue lewat di beranda kalian Oke okay. Dan gue rasa ya gue juga cukup puas untuk hasil kali ini. Jadi gue juga nggak butuh waktu lama lagi. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton, yang udah super selalu. Semoga kalian menikmati dan kalian enjoy dengan video gue di sini. Semangat terus tempurnya di Permen 138. Oke okay guys, gue izin pamit dulu sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam sensasional, salam bede Permen 138. Bye.